Doa mohon kematian yang bahagia Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus Amin Tuhan dan Juru Selamatku Topanglah aku di saat ajalku dalam tangan-tangan sakramen -tangan sakramenmu Dan dengan harum semerbak penghiburanmu Biarlah kata-kata solusi diucapkan atasku, dan minyak kudus diurapkan untuk mematraikan aku. Biarlah tubuhmu sendiri menjadi santapanku, dan darahmu menyegarkan aku. Biarlah bundaku yang lemah lembut, bunda Maria, menghembusi aku dan malaikatku membisikkan damai padaku. Para kudusku yang jaya beserta santa dan santo pelindungku terkasih tersenyum padaku, agar dalam semuanya itu, dan melalui semuanya itu, aku boleh menerima karunia ketekunan dan meninggal sebagaimana aku merindukan hidup, dalam iman kepadamu, dalam pelukan gerejamu, dalam pengabdian kepadamu, dan dalam kasihmu.